selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan Rusti yang sangat meningkat di bulan Juni tahun 2021 jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan kini sini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan Ru yang sangat luar biasa di bulan Juni tahun 2021 pertama support energi kepada zodiak yang pertama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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. untuk zodiak yang pertama adalah six of one ataupun enam tongkat. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak. Cancer di sini, seorang Cancer akan mendapatkan keuangan kehidupan serta rezeki yang sangat meningkat, yang sangat drastis di bulan Juli tahun 2021. itu semua bisa cancer wujudkan dengan melakukan perubahan di dalam kategori mengontrol kedisiplinan bekerja, mengkontrol kebugaran di dalam bekerja, mengkontrol kesehatan dan pola istirahat yang dimana mana di sini akan mendoprak keuangan kehidupan cancer lebih bagus lagi. Dan untuk sebuah energinya adalah kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsi itu kan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer disarankan mengkontrol pola istirahat kedisiplinan kefokusan di dalam bekerja yang dimana sini akan mendampak positif kepada keuangan kehidupan serta sini seorang cancer akan mendapatkan rezeki yang dimana sini tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan membuka usaha yang dimana sini seorang cancer menjadi seorang owner yang membutuhkan naik opsi ataupun orang-orang untuk bekerja kepada dirinya dan sini tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan selalu disupport dan didoakan oleh pasangan cancer sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The Hangman. Man. Jalan umumnya The Hanggood itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat. Dan jika kartu The Hanggood kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan sosok seorang Cancer perlu melakukan perubahan dalam kategori mengkontrol kesehatan, pola kerja, kedisiplinan, kefokusan yang dimana sini akan berdampak positif kepada karir, keuangan, kehidupan, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut ia lakukan dengan kepasrahan namun ia yakin usaha tersebut akan berkembang yang didukung penuh oleh seorang pasangan dan orang-orang terdekat cancer sendiri dan untuk sedik yang kedua adalah ten of cup ataupun 10 piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana disini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki keuangan kehidupan yang lebih bagus dan meningkat di bulan Juli tahun 2021 <tuk> sini digambarkan kepada seorang Scorpio ia akan mendapatkan itu semua dengan melakukan suatu perubahan yang dimana disini perubahan di dalam kategori hubungan asmara disini disarankan kepada seorang Scorpio untuk lebih fokus dan lebih perhatian kepada keluarga kepada pasangan kepada anak yang dimana sini akan Bentong keuangan kehidupan serta pintu rezeki akan terbuka dan finansialnya lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Scorpio akan didukung, didoakan, serta dimotivasi oleh keluarga untuk mendapatkan kesuksesan dan rezeki yang sangat melimpah di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik ke kontak secara umumnya naik open tackle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki keuangan kehidupan yang meningkat di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini disarankan untuk lebih fokus kepada keluarga perhatian kepada keluarga yang dimana sini akan selalu didukung dimotivasi oleh keluarga juga untuk mendapatkan rezeki dan kehidupan serta di disini pintu rezeki akan sangat terbuka di bulan Juli tahun 2021 dan jika kartu man, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seseorang kenaik open tagel yang merupakan pasangan, keluarga ataupun anak merupakan sosok seseorang yang sangat pasrah namun ia yakin kepada seorang Scorpio bahwasanya seorang Scorpio akan melakukan perubahan dengan perhatian kepada keluarga, pasangan serta anak yang dimana mana di sini membuat pintu rezeki seorang Scorpio akan terbuka, keuangan akan meningkat, kehidupan akan lebih bagus serta finansialnya akan terus meningkat drastis di bulan Juli Tahun 2021 dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of Pentacle ataupun lima koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana disini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan keuangan kehidupan rezeki yang meningkat di bulan Juli Tahun 2021 dengan melakukan suatu perubahan di sini, perubahan yang perlu dilakukan kepada seorang Gemini adalah di dalam mengkontrol keuangan pengeluaran pendapatan, serta di sini melakukan sebuah usaha yang dimana di sini mendatangkan income yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Gemini akan disarankan untuk sering berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini membuat pintu meski seorang Gemini akan semakin terbuka lebar di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk supportnya ini, adalah... Kenaik ofka cap. Sejarah umumnya kenaik off itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas domini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang gemini perlu melakukan perubahan dalam mengkontrol pengeluaran pendapatan mencari sebuah usaha untuk mendatangkan income kepada dirinya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini disarankan juga kepada seorang gemini untuk suka berbagi kepada orang lain yang dimana di sini kenaik off merupakan Target ataupun sasaran yang ingin dibagi yaitu orang tua yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lebar di bulan Juli Tahun 2021 Dan jika kartu dan engagement kita gabungkan dengan jodoh yang ketiga di sini menggambarkan Sosok seorang orang tua yang akan dibantu ataupun yang disimbolkan dengan King of Cup merupakan sosok orang yang pasrah Namun ia yakin ia akan mendoakan seorang Gowini agar kehidupan serta finansial dan keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2021 dan di sini juga tanpa agam ini sadari bahwasanya pintu reski akan semakin terbuka lebar dan di sini tidak tertutup kemungkinan reski akan datang kepada seorang gemini sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah two of 1 ataupun dua tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak pisces yang dimana di sini digambarkan seorang pisces akan mendapatkan keuangan kehidupan serta reski yang sama meningkat di bulan Juli tahun 2021 dengan melakukan suatu perubahan. Di sini dijalankan kepada seorang bisnis baiknya fokus di dalam bekerja. Lakukan perubahan di dalam kategori karir pekerjaan yang dimana di sini. Lakukanlah pekerjaan satu persatu sampai selesai, dan kemudian lanjutkan ke pekerjaan yang berikutnya sehingga di sini hasil yang maksimal akan tercapai. Keuangan akan tercapai, kehidupan meningkat, serta finansial akan lebih meningkat, dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga kepada seorang bisnis ia akan menerima tawaran pekerjaan yang dimana di sini dua sekaligus dan disarankan tetap fokuslah untuk menjalaninya satu persatu sampai selesai yang akan terdapat positif kepada keuangan kehidupan seorang bisa sendiri dan untuk support energinya adalah king of one secara umumnya king of one itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas bisa sendiri. Dan disini menggambarkan seorang Pisces disarankan untuk lebih fokus lebih media di dalam bekerja dan menyelesaikan suatu pekerjaan terlebih dahulu kemudian melanjutkannya sehingga di disini hasil maksimal akan ia dapatkan. Dan King of One merupakan sosok seseorang yang memberikan tawaran pekerjaan kepada seorang Pisces yang dimana sini seorang Pisces disarankan jangan tergabar fokus kepada satu pekerjaan dan lanjutkan ke pekerjaan yang lain yang dimana disini akan mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces disarankan untuk membuka sebuah usaha cabang usaha tambahan yang akan mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kakudar biaknya kita gabungkan dengan zodiak yang kapal di sini menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini seorang bisnis akan menjalani saran untuk melakukan satu pekerjaan sampai selesai sehingga bisa melanjutkan ke pekerjaan yang berikutnya yang berdampak positif kepada keuangan finansial seorang Pisces sendiri. Dan di sini seorang Pisces disarankan juga untuk membuka usaha tambahan, usaha cabang yang dimana di sini akan berdongter keuangan serta finansialnya. Serta di sini King Open merupakan sosok seseorang yang memberikan tawaran pekerjaan kepada seorang Pisces. Yang nilainya sangat besar dan di sini disarankan kepada seorang Pisces jangan gegabah di dalam bertindak yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupannya sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan rezeki keuangan meningkat di bulan Juli dengan melakukan suatu perubahan. Yang pertama adalah Cancer, perubahan dalam siklus karya, pekerjaan dan kehidupan. Dan yang kedua adalah Scorpio, perubahan di dalam siklus memperhatikan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah zodiak Gemini, perubahan dalam kategori mengontrol keuangan kehidupan serta suka berbagi kepada orang lain. Dan yang keempat adalah Zodiac Pisces perubahan di dalam kefokusan bekerja, karena dan membuka usaha tambahan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat Zodiac yang mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.